kok malah ngumpet sih don, hmm, kan udah ada yang bersihin juga. ini boleh siapa lagi? aku malu ah sama anak perempuan itu. Huh? kayaknya dia galak galak. emang kamu kenal sama dia? Hmm, enggak sih. Hmm. <laughs> loh, udah bersih, kemana perginya ya? Hmm, perempuan misterius. <laughs>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 Aman. Nah, pegang tangan aku ya. ya, ya, ya kak. Hmm. Alhamdulillah. Makasih ya, Kak. <tuh> Alhamdulillah, udah sampai rumah. <tuh> Terima kasih banyak ya, udah bawain belanjaan Uma sampai ke rumah. <tuh> <tuh> iya, sama-sama, Tante. Aku juga senang bisa bantu. Panggil <tuh> aja Uma, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Loh? Loh? Tuh, ini kan yang tadi Eh, iya Assalamualaikum semuanya Kenalin, aku Shifa Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Shifa. Makasih ya, udah bantuin Rara nyebrang Halo Shifa, aku Nusa Ha Nusa <laughs> Ini Abdul <laughs> Hai Abdul Eh, per iya perempuan serius Maksudnya Shifa <gainya> Kayaknya Pernah lihat bola itu deh <tuh> <tuh> eh, Iya Tadi itu nggak sengaja nendangnya kekencengan hmm, Iya <tuh> bener Bolanya nggak sengaja ngenain tong sampah hmm? Nah pas kita mau bersin sampahnya Udah keburu kamu beresin Maaf ya Jangan marah ya Shifa hmm? Aduh Ku galak ya? Ayo, ke Siva marah tuh Maaf Hah? ketawa Iya, apa, -apa kok. Uh. Oh, udah pada kenal ya Jadi kalian udah tahu kalau Siva ini tetangga baru kita Oh, tetangga baru Nah